ya yo sahabat kembali lagi bersama saya di channel Jaya Arrival Kediri Jawa Timur oke kali ini uh, kita uh, tahu saya akan melakukan tes power uh, kita tes power lagi dari senapan angin Gejolak DWP Fusion dengan ukuran 2570 dengan popor Magnum hitam coklat plus manometer. Oke untuk spesifikasi singkatnya senapan angin ini memiliki panjang laras yaitu sepanjang 70 cm dan juga memiliki ukuran tabung yaitu 25 mm ya sahabat dealer. Oke, langsung saja saya akan mencoba membidik sasaran. Di sana sudah saya siapkan yaitu botol e, spray cat spray tapi sudah nggak ada isinya. Oke langsung saja saya akan coba menembaknya. Saya akan mencoba dengan satu kali tarikan grendel. 12 Nah jadi seperti itu ya sahabat pinter untuk tes power dari senapan angin gejluk DP fusion 27 eh, 2570 dengan popor magnum hitam coklat plus manometer Oke okay, mungkin Cukup sekian dari saya jangan lupa untuk selalu klik like comment share and subscribe channel saya Air rifle Oke, okay, sahabat dealer, saya mohon undur diri. Terima kasih dan salam berdealer.